selamat pagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya. Ini jangan sampai dibeli Ini kita jual harganya 150.000, naik juga tetap aja. Untuk netnya 125.000. Bisa bayar di tempat. Ini adalah wifi extender ya. lebih wifi. Dan ini bisa untuk memancarkan menangkap sekaligus memancarkan double. Jika anda punya wifi yang jauh, nanti bisa pakai ini, biar lebih kuat. Ini ada dua antena. Ini mereknya Mi, Redmi ya, atau apa ini? Atau Xiaomi. Ini ya, ini sekaligus ini ya, ada tombolnya, on off. Anda bisa lihat. Ini belum ke buka kebong atau apa ini masih normal tadi tadi saya coba ini untuk tombol reset juga masih bagus ini juga lampu indikatornya masih oke okay. nanti bisa ini antenanya masih normal ya masih normal Anda bisa lihat masih nambah semua kan, oke, okay. jangan lupa di order ya, baby extendernya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.